Agama Islam ini kan bukan dari Indonesia, Islam ya. dari tanah Arab. Dia masuk ke Indonesia. Maka Islam ini harus menghargai budaya yang ada di Indonesia. Budaya di Indonesia itu seperti apa? Saling menghormati, saling menyambangi. Ketika ada orang lain kesulitan, dia nggak perlu nanya agamamu apa hmm. untuk membantu. Membantu, membantu aja. Bantu, bantu aja. Ketika orang senang memberikan selamat, juga nggak harus nanya agamamu apa. Itu dulu. Jadi nggak betul kalau dikatakan Islam itu agama Arab. Nggak, Islam itu agama langit, diturunkan oleh Allah. Jadi jangan mengkerdilkan Islam dengan mengatakan Islam itu agama Arab. Nah, yang kedua, mereka katakan Islam itu agama pendatang. Tunggu dulu kalau kita mau bicara soal pendatang. Islam itu agama dari Allah. Bumi ini ciptaan Allah. Bumi ini milik Allah. Sehingga dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi ini, Islam tidak pernah menjadi pendatang. Islam akan selalu menjadi pribumi di bumi manapun milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mereka sombong dengan mengatakan Islam itu pendatang. Tidak. Orang Arab di Indonesia pendatang. Orang Cina di Indonesia pendatang. Tapi Islam bukan pendatang, saudara. Islam itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Bumi ini milik Allah. Bumi ini ciptaan Allah. Dengan hak apa ada manusia yang begitu sombong. Mengatakan agama yang datang dari Allah dikatakan sebagai pendatang. Enggak begitu, saudara. Nah, jadi ini ini berbahaya sekali ingin ingin mengecilkan peran Islam ingin mengecilkan nilai Islam dia ingin bermain kata-kata nah kemudian selanjutnya dia katakan karena Islam ini pendatang dari Arab pendatang dari Arab maka Islam itu harus dipribumisasi Islam itu harus diindonesiakan Islam itu harus di nusantarakan. Ini kalimat sangat berbahaya. Loh kenapa saya katakan berbahaya? Karena dulu Nabi pada saat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali ke tengah bangsa Arab, bukan untuk mengharapkan Islam, tapi untuk mengislamkan Arab. Jadi, jangan dibulak-balik, Nabi nggak pernah mengharapkan Islamnya, ya Nabi itu dulu tugasnya mengislamkan bangsa Arab dan seluruh suku bangsa di dunia. Jadi dulu Nabi mengislamkan Arab bukan mengarabkan Islam.